Saat minta nasihat buat orang yang pecandu rokok Dulu kan tulisannya sudah ada rokok membunuhmu itu dari dulu ada Tapi karena perokok buta huruf hanya sama pemerintah dirubah Dikasih gambar Gambar yang menakutkan Tapi ternyata juga buta warna buta gambar Perokok itu iya sampai sekarang Padahal pemerintah itu sudah hampir mengharamkan rokok Pemerintah Indonesia itu hampir mengharamkan rokok. Dari mana? Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Boleh pemerintah? Per, bolehkah orang bunuh diri di negeri kita? Tidak boleh. Tapi merokok masih diperbolehkan. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok jangan bunuh diri. Walaatak tulu, awalatak tulu, anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Barakallahu fikum.